akan domba ini mulai dari indukan 5. Akhirnya berkembang ada yang beranak satu dan ada yang beranak dua. Dan untuk saya memilih usaha ini untuk tambahan untuk memperbaiki perekonomian saya. Dan saya sudah Mengapa mengaksi makan ini? Karena sampai kemana-mana akhirnya menemukan ini di tak bikin jelas. Saya, misalnya, kita bisa apa? rumput sudah punya cadangan pakan, terus lama-kelamaan akhirnya terus tambah lagi, tambah lima lagi, akhirnya sekarang jadi tiga puluh tujuh dan saya juga melayani misalnya saudara-saudara kita ada yang memerlukan atau apa mau miara kambing kita juga melayani penjualan dan misalnya nanti kalau misalnya saudara-saudara semua udah punya banyak kita juga bisa menyalurkan ke tengkulak atau bakul HP yang, saya, yang bisa dihubungi 081 215 72268 kendala kendalanya cuma kalau ada yang sakit itu kadang-kadang saya minta pertolongan dokter hewan tuh nggak langsung terus bisa. Misalnya kalau misalnya kambing apa domba beranak lama sekali nggak bisa keluar keluar itu kalau nggak langsung diatasi kan kasihan dombanya yang beranak itu. Seperti kemarin ada yang baru beranak pertama keluarnya kakinya belakang dulu akhirnya kan lama. Tetap, sangat dokter datang-datang udah luas Alhamdulillah napi. Kalau hasil yang dirasakan kalau untuk kalau pertama dulu saya di apa penggemukan, detening itu, tapi lama-lama pakan itu naik terus, dagingnya harganya tetap terus akhirnya saya balik ke breeding, kalau breeding saya untungnya udah nanam pakan banyak, jadi hmm. ini hmm. tanaman hijauan, jadi untuk hijauan tak langsung dari sawah, cuma di chopper langsung dikasih hmm. makan, kalau, kalau untuk Breeding Sampai sekarang akhirnya Sam tetap milih tetap beding ini Jadi citak cempek Kalau untuk pemula Ya banyak nah, yang pokoknya Pertama harus tanam rumput dulu Jadi kalau misalnya nanti pas musim hujan Apa pas kesulitan pakan Kalau kita udah punya pakan sendiri kan Daerah Tinggal ngambil di sawah Saya juga Bukan cuma punyaan sendiri, sawahnya saya juga cuma buru-buru. Jadi, misalnya kita lebih pakan tak jual ke orang di Setelah cukup, punyaan kita. Kalau saya siap ya, hasilnya kita belajar bareng-bareng juga. Soalnya kita juga masih belajar. Bagaimana caranya menciptakan pakan yang murah dan berkualitas tinggi itu. jadi kita bukan bukan menggurui tapi belajar bareng-bareng Nah untuk pemilihan kandang eh, ada kandang tanah dan kandang panggung sebenarnya sama aja cuma kalau kandang tanah itu kalau bisa itu medianya itu apa itu gergajian kayu itu loh itu untuk alasnya jadi apa, kondisinya tetap kering kalau yang paling bagus ya panggung inilah kalau panggung kan kita nggak tiap hari bersihin untungnya disitu kan. di samping itu tingginya minimal tinggi panggung itu lantainya dari tanah itu sekitar 1 meter setengah yang ideal lebih tinggi lebih bagus Gantinya saya nego, sementara Oke. iki kok iki banyak kok ini ki meng ngombe tapi kadang ngeleng ngombe gampang iki amarga iki alatnya sing singe obat mencet ini iki paste pencet kita selalu sedia obat-obatan yang untuk pencet ada yang ini ada yang ini terus untuk penyakit kulit ini disuntikan suntikan nikki sing nikki suntikan sing untuk penyakit kulit di dalam di, di luar daging di di dalam kulit jadi di dalam harus di dulu terus baru disuntik kalau sing yang susah makan dikasih bu di kompleks ini Amin like ini nyonteknya di dalam daging ini juga belajar sama orang somokator seniornya ini juga B tapi bentuknya pil satu kambing untuk bobot 15-20 kilo itu sekitar 7 butir dibebet langsung dikasih campur air di masukin ke mulut pakai ini. Atasnya itu, nah, pelatihan untuk Niki pengobatan dan lain sebagainya. Niku jenengan lakukan selama berapa hari? Kirnamu sekolah kali dokter hewan. Eh, ya, dong, pas Pulau Panggil nih. Kalau misalnya caranya untuk ini, kok pun untuk beratkan? Untuk dua gatek itu. Makanya terus melakukan sendiri, ini neng kados mana ralek isoh isoh metu ini klo sih kereng isoh metu meteng takel sih meteng ini. Puskeswan, ini kau kedatangan tiap berapa hari sekali? Oh meteng, meteng jundang beten, beten hmm. yeah. ya meteng. Hmm. Ada ten, keluhan banyak nih jundang, ini kau keluhan yeah. nafas yeah. kayak ke jundang misalnya keluhan kita betin sakitnya atasi yeah. kan terus undang hmm. nah, betin tentang keluhan gitu betin betin undang berarti kenapa <coughs> ketika jenengan punya peternakan ini sudah daftar ke Tengbrico bahwa saya punya uh, ternak kenapa betin langsung ngambil mau oh, langsung ngambil mau nengrin ini ngerikan pertamanya ya mau raten Puskes Ban Rinko okay. ini terus diparingin nomor telepon iya, hmm. terus beda iklan itu info-nya iya ini Puskes Ban Rinko ini tak ngerikan dokter dokternya nganteng, iya Gue oh, mau ini tinggi, oh, mau ini, ini. ini tinggi loh mas ini, 30 ini. penyediaan untuk pakanan hijau. ini kan rambane ini, ini 30% kalau ini kan cuma empat belas asing pakcong yang itu 18 persen ini pohon indipropera proteinnya 30 persen kalau untuk rompok ini proteinnya 14 persen untuk yang pakcong ini 18 persen sebaiknya punya Bang pakan dulu. Jadi sebelum miara kambing tanam rumput dulu. Boleh miwa, boleh tempat sendiri atau di galengan-galengan. -jalengan. Jadi galengannya harus di, diperbesar terus baru ditanam rumput. Kalau, kalau misalnya untuk yang lahan di tengah untuk pertanian bijuan apa untuk sayuran sair nanti galengannya yang dibanding kumpul-kumpulkan syukur kalau bisa ya supaya pohon juga bagus pohon terus tercedet -ter juga bagus tapi lebih bagus ini kalau ini makannya juga lahap untuk kambing yang baru menyesui bagus sekali ini Seferah. Jadi produksinya susu lebih banyak sampai jadi sehat-sehat Tetap besar Assalamualaikum wabarakatuh Perkenalkan kami atas nama Umum Minaseh dan Bapak Ngadiin Dengan usaha jajanan pasar Dengan nama Snack RISVA yang beralamat di Soko Martani Merdeka Riksio Tempel RT2 dengan nomor HP 0895 390 Usaha kami dimulai sejak masa pandemik. Tujuannya, kami sebelumnya yaitu untuk mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan taraf hidup demi kejahteraan keluarga kami kami berencana membuat jajanan usaha jajanan pasar ini eh, agar bisa memperkenalkan produk-produk jajanan kami ke warga sekitar dan masyarakat dengan tujuan agar mempunyai nilai tambahan yang lebih bagus di bidang ekonomi dan alhamdulillah untuk seiring berjalannya waktu saya kami telah berjalan dengan cukup baik dan berkembang dengan baik berkat eh, kerjasama kami dengan eh, keluarga dan Alhamdulillah untuk pang pangsa pasar kami yaitu eh, kami titipkan eh, di warung-warung terdekat kemudian eh, bila ada pesanan kami siap melayani pesanan demikian pesan dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya, saya, saya dari dusun Sokomartani perwakilan untuk Forkom Paduan Cokomartani di mana saya menjadi koordinator dusun dari perkumpulan Forkom UMKM yang ada di Mertigorjo. Kemudian Dei Sukomartani itu tersendiri, terdiri dari beberapa UKM yang diantaranya ada kuliner, kraft, kemudian ada fashion, ada batik, yang sudah. Ya mungkin dikenal masyarakat lebih lah itu karena itu dinamakan batik Merdiko, jadi namanya saja sudah dari Merdiko, enggak lingkup Sukomartani lagi, jadi. Kemudian dari beberapa bidang itu, itu terdiri dari beberapa orang. Jadi kuliner itu ada sekitar 6 orang. Ini ada satu, kerajinan, dan fashion itu ada beberapa juga. Kemudian apa yang kita dapat ketika kita... Mengikuti perkumpulan dari UMKM ini kita bergabung itu satu ada kesempatan untuk ikut pameran seperti yang ada ini, kemudian dari pemerintah itu ada program-program nanti UKM-UKM itu kita diundang untuk difasilitasi seperti untuk perizinan, kemudian ada konsultasi juga ke Plut, jadi itu nanti berkesinambungan. Apa yang kita butuhkan di situ ada semua. Jadi, Keuntungan kita mengikuti apa ya perkumpulan dari UMKM itu Kita bisa mendapatkan apa yang sekiranya untuk kita mengembangkan itu kita butuh apa Jadi untuk NIB kemarin juga sudah di kita fasilit, difasilitasi dari Plut Sleman Kemudian dari kecamatan kita juga diikutkan untuk beberapa event-event Kemudian sekarang di, di Medicosya juga sudah terbentuk kemarin dari tahun 2020. Kemudian merambah dari Sokomartani juga ada. semua padukan itu terlibat. Jadi untuk padukan Sokomartani sendiri alhamdulillah sudah banyak yang punya NIB. Kemudian kalau yang kuliner, produksi makanan itu ada fasilitas untuk PIRT. Kemudian Uh, uh, yang apa itu halal It, untuk itu terus nanti ada pelatihan pelatihan seperti packing seperti apa untuk uh, biar apa pen, secara penjualan bisa terkesan kemasannya seperti apa gitu untuk UMKM yang mungkin belum bergabung kita bis, masih bisa menerima jadi siapa saja yang pelaku UKM yang mau bergabung dengan perkumpulan kami Monggo, kita terbuka lebar untuk apa gitu, panjirkan-panjirkan itu mendaftar, jadi kita nanti ada semacam koordinasi untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, baik itu dari yang sudah saya sebutkan tadi, NIB, NIP ada PIRT, ada apa itu yang namanya halal tadi terus nanti ada pelatihan-pelatihan peking atau pelatihan pembukuan atau apa ya ter, dari PLU Sleman juga masih membuka. Jadi kita sebagai pelaku UKM e, punya kesempatan. Jadi monggo kita gerakkan untuk kita sendiri berkembang bersama e, ke depannya. Jadi mungkin seperti itu persyaratan untuk jadi anggota KTP dan sebagainya. Kalau untuk persyaratan anggota perkumpulan monggo ketika Anda jenengan-jenengan punya produk bisa gabung nanti di situ kita eh, apa sih, koordinasi. Eh, apa Anda kekurangan Anda apa? Sudah punya NIB belum? Untuk yang mau mencarikan PIRT atau permasalahan-permasalahan modal atau apa itu nanti kita nontonlah intinya kita menjadi jembatan untuk berkoordinasi dengan tadi yang sudah dinas-dinas dinas terkait itu ada dinas kooperasi juga itu nanti kita bisa menghubungkan ke sana, jadi kita memang benar-benar diperhatikan dari pemerintah monggo jadi ini kesempatan yang bagus untuk ukm UKM kita maju, istilah sekarang UKM naik kelas, jadi bukan sekedar, insya Allah nanti ke depannya bukan sekedar apa usaha kecil mikro atau kecil menengah, tapi kita usaha kelas miliarder gitu. Jadi, untuk semangat kantor teman-teman, monggo bergabung dengan kami. Kelompok UMKM, nanti ke depannya kita bisa maju bersama. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama, sukses bersama-sama. Nama saya Ny. Nur Saya punya apa ya usaha namanya Zafian atau Pak Zafian. Saya merintis usaha saya di bidang kuliner sejak tahun 2018. Saya memulai dengan usaha membuat undi-undi ketawa. Itu sebuah produk yang sampai sekarang masih jadi. Istilahnya kayak unggulan dari saya, lebih Ketawa, yang buat dari tepung terigu dan itu yang sudah mempunyai izin dari dinas kesehatan berupa URB. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mengembangkan usaha saya, eh, mulai dari tahun 2020, saya memulai untuk membuatnya. Tiga ada seperti halnya makanan-makanan tradisional, kayak pupuk tarung, kayak kepasan sagu kayak tepasan depan jajah tempe wajik kita juga membuat sabun ada juga gorengan dari risol martabak dia macam-macam snack kayak pastel kayak pangsit sayur segala macam itu kami berusaha untuk mengembangkan usaha ke arah kuliner di sini seperti itu dan kami mulai menerima pesanan sejak tahun 2020 kami mulai kesanang partai kecil-kecilan di kecil kusen kami. Kita mulai membuka. Setelah itu kami berkembang menjual aneka minuman, aneka minuman beserta jajanan anak-anak. Yang di situ kami berkembang dengan seneg yang kami buat. Dan undi-undinya juga masih berjalan. Kita juga sempat menjalankan undi-undi itu untuk dititipkan ke warung-warung. -waru. Dan untuk saat ini mulai tahun 2021 kami mengembangkan lagi uh, usaha kami ke kuliner mie ayam, mie ayam yang kami ceritai dengan bakso dengan mie ayam bakso mie ayam juga dibuat macam mie ayam goreng dan kuah disitu kita juga menjual dengan minumannya berbagai macam es seperti es teh es jeruk es kopi es susu dan yang lainnya untuk yang mie ayam kita juga melayani peri-peri order banyak usaha di bidang kuliner setelah kita berkembang di mie ayam dan kakso kita berinisiatif untuk membuat olahan lain seperti bahannya sama di asal bahan mie yang kita buat untuk mie, yaitu tepung terigu kita bergerak di mistik Bentar, uh, di mie ayam kita beri dari tepung terigu, kita kembangkan ke mistik ini jadi keletihan andalan. Untuk sementara andalan produk kami, Adalah ini mistik zafian mistik yang terbuat dari tepung terigu, dengan berbagai rasa, ada rasa palado, ekstra pedas dan rumput laut. Untuk sementara yang saya pasang ini adalah rasa palado Kita menerima partai kecil juga dengan packaging seribuan yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam kardus snack nanti untuk bisa untuk tambahin isi snack kita juga membuat uh, berbagai kemasan ini untuk kemasan yang terbaru dari kami uh, dengan standar harga Rp10.000 dengan kemasan seperti ini tapi kita juga membuat kemasan yang lebih simpel mungkin untuk beda pemasaran kita ada kemasan dengan Pasti yang biasa, nggak dengan standing pass kita juga ada kemasan kecil seperti yang tadi saya jelaskan untuk snack untuk pemesanan, snack ini bisa dipesan dan yang juga untuk aneka snack yang lain seperti makanan-makanan tradisional dan yang lain-lain yang bisa pesan langsung ke nomor WA saya atas nama Nurjana ke 085 888 -891. Terima kasih telah meng usaha pusat saya, semoga ketepannya lebih baik dan lebih bisa mengembangkan usaha di Bidang ini. Terima kasih, Pak. Pak Reduce, Resuce, Recycle, Kenanga Mertiko, Kelompok Swadaya Masyarakat. E, beralama di Sokomartani RT2 Merdikorejo Tempel TPS3R ini berdiri awalnya adalah e, keprihatinan sekelompok ibu-ibu PKK di mana lingkungan kami kotor got-gotnya banyak yang mampet sehingga hati kami tergelitik untuk mencoba berinisiatif untuk mempunyai satu kelompok swadaya masyarakat di mana tujuan kami, fokus kami adalah kebersihan lingkungan dan pengolahan sampah pada tahun 2014 kami sekelompok kalau ibu-ibu ini mendirikan bank sampah bertujuan untuk mengambil sampah-sampah yang ada di jalan kami sering melakukan bakti sosial atau mungkin pengambilan sampah di waktu jam gotong royong. Karena di setiap minggu pagi kami rutin e, mengadakan gotong royong, sapu bersih di lingkungan masing-masing. Hasil dari sampah itu kemudian dikumpulkan untuk e, kami masukkan dalam bank sampah. Kami setorkan setiap minggu sekali. Kami timbang dan hasilnya nanti e, di bulan Ramadan atau akhir tahun dibagikan kembali kepada pemilik sampah atau kepada uh, yang menyetorkan sampah namun dengan berjalannya waktu sekitar 2016 uh, kami berharap uh, ini sangat menyelesaikan masalah, ternyata masih banyak ada lagi banyak masalah uh, di bank sampah ini yang tidak bisa tertangani contohnya residu berupa pempes, pembalut itu tidak laku di pengepul atau rosok. Kemudian kami mendapat informasi dari Dinas Lingkungan Hidup bahwasannya ada program dari Kementerian PUPR atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bahwasanya akan diadakan program TPS 3R. Oleh sebab itu, kami di 2016 berkoordinasi dengan desa dan kemudian Desa membuat kelompok KSM pelaksana pembangunan kelompok KSM pengelola Nah di mana kelompok pelaksana pembangunan ini mewujudkan satu gedung dengan menerima uang dari Kementerian PUPR sebesar 550 juta diwujudkan dalam bentuk gedung ...alat transportasi dan alat pencacah. Masa pembangunan 120 hari. Dual operasi pada tanggal 1 Desember 2019 diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola... ...atau yang mengelola tim KSM pengelola Kenanga Merdeka. Hingga pada saat ini di 2022 kami mempunyai pelanggan 230 orang... Bukan satu hal yang mudah untuk mencapai pada titik ini, karena kami juga banyak kendala, kendalanya juga eh, lingkungan kami masih luas-luas, halaman masih luas-luas, sebenarnya masalah kami di lingkungan Merdikorjo ini eh, banyak sedikitnya, tetap ada Uh, sampah ini bermasalah, namun mereka juga bisa menyelesaikan sendiri karena lahannya yang luas itu kendalanya, kami mencari pelanggan itu sampai di area Bali rantai atas dan posisi sudah di luar Mertikorejo, sampai detik ini Alhamdulillah sudah mencapai 230 pelanggan dan pada saat ini kami banyak menerima bantuan dari CH misalnya alat-alat uh, untuk melaksanakan e, ritme atau alur pengerjaannya, baik dari e, sampah dari sumbernya kita ambil, kemudian kita pilah dari organik dan non-organik, kemudian yang organik kita jadikan kompos, kemudian yang non-organik kita jadikan e, ada yang dijual roso ada yang ditahar ulang oleh tim kreatif kami ibu-ibu membuat ibu-ibu membuat satu kreasi dari sisa sampah yang ada untuk dijadikan bahan yang bernilai ekonomis sampai detik ini masih sangat konsisten untuk melaksanakan daur ulang atau mungkin untuk membuat kreasi dengan inovasinya masing-masing kemudian yang ketiga adalah residu Residu ini memang benar sampah yang benar-benar kami sulit untuk mengolahnya. atau dari residu adalah pempes, pembalut, dan kemudian ada satu lagi yaitu sampah B3. Contohnya sisa bulam, kemudian baterai, itu kami masukkan tersendiri, nanti akan kami jadikan satu, diambil truk DLH, kami bekerja sama dengan DLH. Untuk e, pengambilan residu di setiap Kamis, satu minggu satu kali, ini diambil sampah-sampah residu dan B3-nya, nanti kemudian dikirim e, ke TPA Piyungan. Untuk saat ini masih ada di Piyungan, semoga nanti Sleman bisa mempunyai e, TPA, TPA sendiri, jadi memudahkan kami, karena untuk saat ini kami membayar retribusi sampah melewati bank PPD per bulan kami setor sesuai dengan berapa kubik kami membuangnya dan kemudian bantuan yang lain adalah bantuan pendampingan pemberdayaan pendampingan teknik yang sampai sekarang masih dari para TFR masih sering diputar, masih sering melihat kami jadi kita tahu kita bisa dikondisikan apakah kita ini bisa konsisten melaksukan, melaksanakan tugas kami sebagai pengelola e, sampah Kenapa? Karena dengan memaksimalkan pemilahan Insya Allah nanti juga akan mengurangi sampah yang dibuang ke piungan Jadi pada saat ini kami masih membuang residu itu sekitar di kisaran 47, 46,7 persen selain itu TKSM atau TPS 3R kenangan Merdeka ini juga sebagai tempat edukasi tempat belajar baik itu dari tingkat PAUD anak-anak PAUD sampai mahasiswa ataupun ibu-ibu PKK secara umum kami welcome menerima dengan senang hati siapapun untuk belajar di TPS ini kami juga membantu para mahasiswa untuk menyusun skripsinya bila mana mereka menginginkan untuk servis utamanya di bidang lingkungan e, kami mohon doanya semoga TPS 3R KSM Kenanga Mertiko ini bisa berkembang lebih maju kami bisa konsisten tetap konsekuensi kami adalah mengelola sampah karena kami bidangnya di penggiat sampai. TPS 3R Kenanga Mertiko ini atau KSM Kenanga pada saat ini kami e, mempunyai struktur organisasi e, dahulu itu di bawah pelindungnya Bapak Lurah Merdikorjo, kemudian Bapak Dukuh Sukamartani, kemudian saya ketua, ada wakil ketua Bu Sumirah dan e, ben, sekretaris Bu Trini Ningsih dan Bu Maria. Kemudian untuk bendahara Bu Sri Murwati dan Bu Juliati. E, pada saat ini kami mempunyai 14 tenaga kerja. Empat tenaga kerja tetap dan sisanya adalah tenaga e, bergilir atau rolling. Karena untuk saat ini kami tetap mempertahankan e, dulu yang dari babat alas atau mungkin embryonya dari bank sampah ini kami ikutkan tetap di TPSI, jadi pengurusnya kurang lebih hampir sama dan penyerapan tenaga kerja kami adalah tenaga kerja ini ada di lingkungan kita masing-masing, jadi untuk saat ini kami mempekerjakan 14 orang itu alamannya ada di beberapa desa di lingkungan sekitar kami. 三公分 <laughs> Oke, sini. Oke, projo, projo. Boset, boset. Tak kongen, Yo.